Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa barakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silat Rohim nomor 36 Kalimangis Cibubur Bekasi. Radio Silat Rohim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan ahwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir menjumpai ikhwan ahwat menemani santap sahur Ikhwan Ahwad dimanapun anda berada. Saat ini kita ya di studio ya biasanya bincang sahur kita kita berkunjung ke rumah sosok tokohnya ataupun di luar studio dan alhamdulillah di kesempatan ini uh, tamu kita yang akan kita gali lebih dekat sosok sosoknya alhamdulillah berkenan hadir bersilaturahim ke studio. Radio Silaturahim kita sapa siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah Iwan Awad, kita kedatangan tamu yaitu Dokter Karisa Grani M M A A K. Iya. Gelarnya ya. itu apa ya dok ya dok? <laughs> Nih, Dr. Karissa, ini Dokter Karisa ini Dokter gigi ya dok ya. ya? itu belakangnya apa tuh dok spesialisasinya okay. kalau di RG dokter gigi ya yeah. kalau MM magister manajemen hmm. kebetulan saya ngambil uh, kesehatan rumah sakit mm -hmm. ya yeah. Karena terkait dengan faktor pekerjaan juga Sering hmm. audit rumah sakit Tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakit yeah, kan Nggak yeah, pede yeah. ya Kemudian kalau AAAK itu uh, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan hmm. Sebenarnya itu lebih kayak uh, Tambahan aja sih hmm. Untuk waktu itu ikut sertifikasi Seperti yeah. itu yeah. Baik. <laughs> Nah Iwan Awad, dokter Karisa ini uh, Revert ya, Memeluk Islam itu Setahun yang lalu dok ya? Yeah, ma eh, 15 Maret mau. Oh, Mar Maret ya 15 sudah, Maret sudah sudah 2020 tahun, ya. ya. 15 Maret 2020 yeah. ya. Alhamdulillah Naihuan mm -hmm. Awat, kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan bagaimana Dokter Karisa bisa kembali memeluk uh, Islam gitu yeah. kan ya. Masya Allah. Nah Dok <laughs> mungkin yang pertama uh, kita ingin tahu sih sosok Dokter Karisa tuh uh, latar belakangnya seperti apa sih? Lahir di mana? Okay. Keluarganya <laughs> gimana? Gitu. Silakan Dok. Iya. Yeah, um, Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya bersyukur sekali Alhamdulillah boleh diundang ke sini. <laughs> Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya. Uh, di hadapan media sih gitu. Nah, uh, kalau latar belakang saya, saya lahir 26 Juli 1984. Hmm. Jadi mau 37 tahun tahun yeah, ini. Yeah. Uh, dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen, hmm. kemudian uh, saya 2010 menikah, kemudian sampai saat ini dikaruniai tiga anak. Hmm. Nah suami mantan mantan suami saya uh, hamba Tuhan dulu hmm. ya, kemudian uh, apa namanya? Um, Apalagi ya biasanya identitasnya apa lagi iya, iya. uh, sekarang saya bertugas ya, sebagai PNS hmm, di Jakarta Barat dong? lahir di Jakarta, di Jakarta sudah, juga iya. jadi iya. emang dari kecil di Jakarta ya iya iya, iya. <laughs> baik nih dok uh, kalau pendidikan sekolah sampai pendidikan. kuliah juga di Jakarta uh, enggak jadi saya TK SD SMP SMA di sekolah Katolik materday, setelah Dasan Jaya ya dulu di mana, namanya di, Jakarta, di? di Pamulang. Pamulang, oh, Tangerang, iya, iya. Selatan. Tangerang Selatan. Kemudian iya. SMA saya uh, di Magelang. Oh, Magelang. SMA Taruna Nusantara. Yeah, yeah, yeah. Kemudian kuliah uh, FKG-nya di Universitas Indonesia. Hmm. Kemudian S2-nya di Esa Unggul. Iya. Dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya mm -hmm. dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya dokter Karisa gitu. Nah untuk dokter sendiri gitu ya, uh, apa sih yang menggerakkan dokter uh, untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu, dok? Mungkin ya. bisa di sharing kepada kita semua dok. Iya kalau ini langsung kayak mau nangis ya. <laughs> <laughs> Karena memang benar sih kalau itu ya, uh, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam lawan mafus, ya mufassiyah hmm. Itu saya baru tahu juga, setelah kembali ke fitrah Islam ini. Gitu, saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam hmm. <laughs> dengan latar belakang yeah, keluarga yeah. saya seperti itu. Kemudian latar suami pendidikan juga, kan? Juga dari kecil, sekolah Katolik, yeah. ya mayoritas gitu. Kemudian, uh, apa ya, dari suku juga, kan? Hmm. Nggak, mayoritas uh, adalah non-Muslim, gitu kan? Hmm. Jadi, nggak pernah ada dalam pikiran saya akan hmm. sampai saat ini, gitu ya. Jadi, suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal hmm. pandemi, iya, yeah, yeah, yeah, iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, hmm. sering cuci tangan, yeah. terus nggak boleh jabat tangan, hmm. gitu yeah, ya. Yeah. Entah kenapa, saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita Muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu iya. kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan iya, sama iya, lawan iya, jenis. Iya, itu gitu. saya dulu juga kayak rasanya, gitu banget gitu. <laughs> dulu mikir gitu, ya. ya. Terus, uh, atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya terus kalaupun mereka foto atau apa, itu emang kelihatan ya? Atau suaminya <laughs> emang nggak ketuker ya? <laughs> sempat ya mohon maaf, sempat bercandanya, yeah, ya seperti yeah, itulah yeah. ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu hmm. ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai nikop ya. Yeah, <laughs> kayak yeah, kayak soalnya gitu ya, sampai-sampai berpikir bahwa uh, ini ajaran agamanya kok uh, baik sekali ya, hmm. saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya yeah, mikirnya A -a, saya lihatnya bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran hmm. Islamnya gitu. Yeah. Untuk belajar juga kan takut ya. Jadi cuman saya cuman, ah istang browsing, manfaat wudhu, itu saya manfaat gerakan sholat. Gitu, kenapa orang pakai nikop kayak gitu-gitu? Saya ingatnya yang sederhana-sederhana gitu sih. Gitu, saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, hmm. tapi juga ajaran agamanya masuk. Gitu, yeah, yeah, yeah. Berawal dari situ sih, gerakan sholat. Kenapa gini terus? Kenapa kakinya <laughs> jarinya harus begitu ditekan yeah. secara medis? Itu semua bisa dijelaskan, gitu kan? Cara ilmiah ya. Betul. Nah, itu saya agak mulai tuh mulai. Hmm. Kok gitu? Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Ah tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang -ulang. Afalan. Oh ya, iya kan iya. Kalau suara saya tahunya, kayaknya ini doanya kan diulang-ulang iya, itu iya. bacaannya. Eh, itu sepengetahuan saya aja gitu iya, kan. Iya. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana hmm. ya. Saya itu kayak dialog gitu. Hmm. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Ah, tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah aja bukankah emang bumi ini berputar dengan hmm. memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh yeah, pernah yeah. tahu uh, ada zikir 100 kali, ada berapa waktu mm. saat itu ya, waktu-waktu saya non muslim kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali memang oh, saya iya. apa bedanya dengan kalau cuma tiga kali atau yeah. apa gitu kan. Saya sempat gitu terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa Sem di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya, semua coba hmm. satu detik aja atau satu hitungan salah aja ya berantakan gitu yeah, kan? Yeah. Kayak kejawab gitu, yeah, setiap yeah. ada saya ragu apa kejawab, ah enggak lah itu apa di lantai gitu kan? Hmm. Apa salatnya apa sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kok kayaknya kotor gimana yeah, gitu yeah. ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya tapi Tuh. waktu saya itu ngomong, ngomong di hadapan Allah Allah yeah, ya yeah. di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya Derajatnya gitu kan, belajarnya sama, ya. sama ya itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan, nggak hmm. nggak bisa milih kayak mohon maaf yang sebelumnya kan yeah, saya yeah. bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin yeah, yeah. yang ini duduk di belakang yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu, ini nggak bisa hmm. mau duduk di depan mau di belakang ya tergantung kamu datang ya kan, iya, kita bisa sub paling depan yang laki-laki eh, yang ya gitu kan. Yeah. Gitu, sih saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Mm -hmm. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan yeah, gitu mas. Yeah, yeah. Antara ik saya masih lakukan yang lama, mm -hmm tapi kok kosong ragu-ragu yeah. ada keraguan gitu. Iya yeah, betul saya nganterin anak ke sekolah minggu ya yeah. terus habis itu uh, saya ibadah sendirian gitu kan di ibadah yang dewasa tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu kayak nggak mm -hmm. seperti biasanya gitu yeah, tapi yeah, yeah. untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa <laughs> belum belajar mm -hmm. gitu kan udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah malah nggak ibadah sama sekali Oh. Ya, terus abis itu akhirnya saya Itu berapa lama gak ibadah sama sih, dalam hitungan mungkin dua mingguan dua itu mingguan ya. Iya. Karena kan awal Maret, hmm. saya akhirnya dua mingguan kemudian tuh saya gak pede ya rasanya yeah. Kalau orang biasa beribadah terus gak ibadah Kan rasanya kayak gak yakin, gak pede, takut gitu ya hmm. Kayak cemas gitu iya, iya, iya. Akhirnya gak bisa nih, saya harus ngalah nih Harus hmm. salah satu nih gitu hmm. kan, saya pikir gitu Dah, terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya enggak hmm. tahu harus gimana hmm. gitu. Nah, apa namanya? Tapi ke, ke temannya satu agama juga ya, Islam, Islam, oh, Islam, Islam. Iya. Karena Sahabat saya langsung, ya, punya. saya langsung ke yang Islam. Tapi memang laki-laki hmm, saya yeah. bilang, Sa, uh, karena saya pikir kalau perempuan saya kan perempuan ya. Yeah. <laughs> kalau perempuan kayak agak bocor alus kan. <laughs> saya takut kalau sampai bocor, bocor ya. Nah, <laughs> ya. <laughs> ini salah saya perempuan juga. Yeah, yeah, <laughs> ya. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya ini saya cerita uh, gitu terus. Tapi menurut beliau, ya beliau senang ya maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Islam saya yeah. tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita mm, juga. Yeah. Terus tapi beliau bilang kalau kan enggak boleh ya enggak apa namanya bukan mohremnya nah, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center Mualaf Center Umirena belum, um, oh, belum ya. kebetulan ketemu dengan Bunda Sri hmm, di yeah, Mualaf yeah. Center di yeah, yeah. Jakarta Barat Duri yeah. Kepa Nah itu uh, memang teman saya itu uh, pesan gitu kan uh, cari yang ahwat hmm. terus cari kalau dia um, menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan hmm. kalau misalnya uh, apa namanya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan yeah, gitu yeah, yeah. pesannya gitu yeah, yeah. oh ya udah terus uh, saya ke sana itu sudah kaderolo juga ya jadi waktu saya janjian jam 9, hari itu hari minggu saya ingat hmm. 15 maret itu uh, 9 kurang 10, saya udah sampai di sana hmm. terus kaget bundanya aduh saya lupa nggak ngensel soalnya itu hari pertama lockdown Oh. Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin kata dia, itu nggak apa-apa yeah. apa-apa masuk-masuk yeah, gitu. yeah, yeah. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang, datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya. Di reschedule sampai hari ini, ya, karena belum. Lockdown itu, iya, ya. betul. Sampai hari ini katanya, hari ini. saya tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama hmm. Bunda Sri kan. Hmm. Itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. <laughs> itu udah kader dulu ya maksudnya. Kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum iya. syahadat juga. Mungkin lagu lagi. Bisa, kan bisa iya bisa betul. Udah di sana, udah dimulailah. Uh -huh. di, kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, okay. terus benar yang kayak teman saya bilang beliau nggak nanya latar belakang saya, yeah. semua nggak ada nanya apapun. Langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus oh, ya dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Bunda nanya e, gimana, Dokter Karisa sekarang mau gimana, kata ini gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang hmm. gitu. Kalau yakin nanti saya uh, masuk Islam, saya bilang gitu. Iya, iya. Terus Bunda bilang ya boleh gitu kan, tapi nggak uh, dihitung pahala ya, kata dia hmm. gitu. Karena kan belum, kata dia gitu. Iya. mau Dokter Karisa baca Quran, mau Dokter hmm. Karisa sholat, itu uh, belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Hmm. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu esa, percaya, saya hmm. bilang. Percaya Muhammad, utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat, saya bilang hmm, gitu. Iya, iya. Gak ada mikir gimana-gimana tuh, gak ada saat itu, dan memang Bunda juga kan gak jelasin, yeah. apapun di luar tauhid itu kan. Yeah. Udah, itu apa namanya, uh, Bunda mengambilkan gamis, kerudung, hmm. saya azan zuhur, saya dibimbing, hmm. ucap syahadat. syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, e, ini informal ya, kalau misalnya dokter Karissa nanti lebih yakin, mau diulang di masjid dengan saksi lebih hmm. banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal, karena udah. sudah di dihadapan Allah, betul, gitu kan. saya nggak ada mundur lagi. <laughs> karena ini udah dihadapan Allah, kan nggak mungkin main-main gitu kan. Gitu. Jadi dengan bekal itu aja setelah saya masuk itu, Islam. Setelah syahadat ada perubahan. S syahadat dalam diri nggak gitu. Masih ya. ngerasa lebih gimana gitu atau? Belum sih, belum. belum Jadi ya? itu kan G masih bener -bener biasa aja gitu ya. Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti yeah, kan, yeah. Mas. Nah, terus habis itu saya itu zuhur saya uh, itu nyari mukena. Hmm. Nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Iya yeah, yeah. <laughs> Saya cerita sama saya kan, dibilang bilang, apa namanya, uh, emang udah bisa pakai YouTube, gitu. <laughs> pakai YouTube, itu pun yang anak-anak, yeah, yeah, yeah. supaya pelafalannya pelan-pelan gitu That's kan, that. udah beberapa kali tuh pakai YouTube, sampai akhirnya hari Rabu, itu waktunya saya masuk kantor, udah WFO, lagi WFO, hmm. waduh, saya harus cerita ini sama hal satu teman yang perempuan. Karena saya harus jemaah kan. Soal yeah. jemaah. Gak mungkin saya Tapi pasang YouTube. belum, belum kerudung ya. Belum kerudung yeah. uh, Apa namanya? Uh, belum kerudung terus hmm. saya bilang. Apa namanya? Uh, harus bilang yang perempuan nih. Gak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan. Gak mungkin kan. <laughs> ya udah akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Iya, yeah, yeah, yeah. <laughs> Saya gak tahu harus pilih yang mana kan. Terus habis itu saya bilang. Uh, Bu. Aku hari Minggu kemarin syahadat, Allah wabarakatuh, masya Allah yang ya. nangis dia langsung nangis kan, kenapa dokter Ica kan tahu tahu saya gimana, tahu mantan suami yeah. saya bagaimana gitu, kenapa dokter Ica, uh, saya ceritain lah seperti yeah, itu, iya, terus, Duh, aku ikut senang ya, tapi dokter Ica mikir nggak sih, katanya gitu kan orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Hmm. Ini kan kamu udah menikah, udah punya tiga anak. Berat lah kalau di berantakan, berantakan <laughs> udah gitu. pasti berantakan gitu. Masya Allah. Udah tahu rencananya mau gimana, mau gimana? Enggak bu, nggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu Syahadat, Dokter Ica haram sama suami. Dia bilang gitu. Hmm. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin. Saya. <laughs> oh gitu bu, saya gitu. Saya uh, di dalam hati kaget, tapi keluarnya tuh oh gitu bu, kayak ya udah gitu. Yeah, yeah, yeah. Mungkin itu sudah jalan Allah Kalau tadinya Allah, uh, bunda mungkin nanya-nanya hmm. Suami gimana gini-gini Terus akhirnya ini kamu kalau nanti syahadat jadi haram gini-gini Mungkin saya berpikir lagi iya, untuk iya. nggak ini gitu iya, ya iya. Namanya rumah tangga pasti ada iya. masalah kan hmm. Ada masalah gitu Cuman selama ini kita bertahan gitu kan hmm. Karena karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di oh, iya. agama apapun ya Itu ya. kan nah, uh. Cuman ketika udah seperti ini dan ini harga yang harus saya bayar istilahnya ya, udah saya udah mikirnya saat itu dan udah yang terburuk ya saya cuma mau taat aja kan saat itu ya oh gitu bu jadi nanti saya udah pisah ya bu tidurnya udah saya mikir gitu udah udah pisah sejak saat itu saya udah ke kamar anak gitu gitu terus habis menghindar itu lah, gitu. ya menghindar lah ya menghindar saya menghindar belum cerita sama cerita suami iya ya, sama keluarga belum cerita udah saya cerita itu ya udah uh, Uh, akhirnya saya sholat sama ibu ini beberapa kali, hmm. terus sampai akhirnya pas jadwal wf ibu itu telepon lagi. Dokisha gimana sholatnya? Kan enggak ada dia. Hmm. Gitu. Tenang bu, aku ke masjid, aku bilang gitu. Nggak yeah. lama masjid juga lockdown. Iya, yeah, yeah, kemarin. <laughs> Pokoknya awal-awal Maret itu yeah. hampir semua tempat umum yeah. itu termasuk masjid. Betul. Lockdown, yeah. ya? Tapi itu Allah baik juga. Jadi kalau saya lihat itu memang Seolah-olah ya, kayak hmm. pandemi kan buruk gitu ya, yeah. tapi bagi saya pribadi itu berkahnya banyak banget. Asyolah. Jadi waktu masjid itu lockdown, mau nggak mau, saya kan harus tetap sholat. Yeah. Mau nggak mau, saya harus hafalin bacaan sholat. Yeah, yeah. Mungkin kalau nggak masjidnya lockdown, saya hari ini masih selalu jamaah kali <laughs> ya, sholatnya gitu ya. Yeah. Karena nggak ngafalin bacaan. Yeah, yeah. <laughs> gitu Terus ya udah jadinya mau nggak mau, isya terakhir saya sholat jamaah saya ngafalin sampai supaya subuh saya udah bisa sholat mm. sendiri tanpa yeah. YouTube, tanpa jamaah gitu kan. Itu hafal gitu? Iya, yeah, ngafalin dia. dalam semalaman Karena kan mau nggak mau yeah, harus, yeah. kalau nggak saya nggak sholat. <laughs> itu kan bacaannya banyak. Dong. Banyak, banyak. Itu diulang berkali-kali, ah, iya, iya. ditulis lah Masya segala Allah, macam ya. cara untuk supaya subuh saya udah bisa sholat gitu kan. Dibudahkan sama Allah lah ya. Yeah, iya, itu, itu terasa Masya banget Allah. sih Mas. Udah kayak gitu. Terus udah, nah nggak ada yang tahu di kantor selain ibu ini. Yeah. Baru sekitar sebulan kemudian, itu mulai ke gap tuh. Saya tiap azan kok hilang di kantor hmm. kan. tiap azan sama ibu itu berdua ngilang gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Kan biasanya kalau ibu-ibu sholatnya di musola kantor aja. nggak mm. ke masjid. Mm. Ini kan kami ke masjid gitu kan. Uh, gitu. Terus udah mulai sebulan ketahuan sama bapak-bapak. Teman kantor yang laki-laki kan. Karena uh. yang ke masjid laki-laki. Iya, -laki. yeah, iya. Yeah. Terus cerita dia ke teman saya yang lain. Gue ngeliat dokter Karissa ke masjid, ah yang bener, gak mungkin, gini-gini, <laughs> gini, gitu. Terus abis itu, coba-coba kapan-kapan foto katanya gitu. bener rame, ya, heboh di bincang, foto. Kan? <laughs> iya, sampai akhirnya semen saya tiba-tiba sore-sore mau pulang kantor, hmm. pada datang nyelamatin saya. Selamat ya, selamat ya. Selamat apa, saya mikir kayak ulang tahun enggak apa, -apa. enggak. Yeah. Selamat ya, selamat ya, gitu. Kita udah sore gini-gini, gitu. Hmm. Pak. Bayangan saya itu bukan apa-apa ya, saya bukannya yang gak mau cerita sama teman kantor, nggak mau cerita sama keluarga. Cuma saat itu kan saya pengetahuannya minim banget. Mm. Kalau saya langsung ngomong gimana-gimana, terus mm. ditanya-tanya, Terus saya malah jadinya jatuhnya jelekin Islam yeah, nanti kalau itu. saya uh, salah ngejelasin yeah, atau yeah, apa yeah. gitu. Saya takutnya salah itu aja. Kalian belajar aja dulu. Saya gitu, pikirnya ya. mau belajar yeah, lagi yeah. gitu lebih lagi hmm. belajar lagi baru uh, apa namanya mungkin pada tahu. Tapi itu udah Allah yang rancangkan semuanya dengan yeah. sempurna dengan rapi banget. Jadi teman saya tahu dulu pak. Nah terus uh, mulai mereka jadi bukan kan saya di di keluarga anggapnya dikirain karena saya lingkungan PNS hmm. mayoritas muslim itu yang mempengaruhi saya jadi muslim. Yeah, yeah, yeah, Padahal itu. Dalam pergaulan kami kan enggak ada bahas agama sama Aduh, sekali. Profesional Enggak ada. Iya, gitu betul. Ya. Nah, kemudian di saya suka lari, komunitas lari juga kan ya udah lari udah enggak yeah. ada bahas tentang mm. agama juga gitu. Nah, jadi uh, apa namanya? Mm, baru setelah itu mereka tahu, baru mereka kirim link, kirim buku, kirim apa Supaya gitu kita kan. Belajar, gitu betul, ya. setelah itu memang baru. Nah, kemudian uh, ada salah satu guru ngaji yang betulin bacaan gitu. Jadi mm. gitu, bilang kapan dok harus ngomong sama keluarga. suami terutama ya karena kok hmm. dari keluarga terdekat orang tua dong ngomong ya ntar ya Bu udah masuk Ramadan yeah. itu kalau diceritain apa namanya ini langsung gak apa-apa kronologisnya yeah, ya gak apa-apa saya gaul, biarin gaul. gak ini yeah, ya yeah, gaul, padahal ditanya cuma dapat ya. hidayahnya tapi hmm. lah jadi lanjut. Gaul, gaul, ya. gaul, gaul, gaul, gaul. Nah jadi itu kan apa namanya uh, mau mau masuk Ramadan hmm. itu saya uh, mulai belajar terawai kan, cara sholat teraweh yeah. gitu ya. Saya udah belajar, cuma saya lagi mikir, itu dua hari sebelum mulai terawai pertama saya belajar itu. Saya mikir, gimana ya yang empat rokaat aja saya deg-degan <laughs> sholatnya. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua, hmm. cuma ada satu blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah itu yang kayaknya blind spotnya yang nggak yeah, iya, dapet CV iya, manapun. Iya, Jadi, iya. saya sholat di depan pintu klinik saya <laughs> yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, <laughs> sebelah pintu klinik gitu. Yeah, iya. Jadi, saya sholat di situ, diam-diam termasuk pembantu saya mungkin nggak tahu juga, walaupun mereka mungkin nyuci mukena yang bukan miliknya, yeah, iya. mungkin dia ya tahu juga tapi nggak tanya. Itu setiap habis sholat tuh keringat sejagung-jagung. <laughs> Karena saking takut, degen, ketahuan. takut ketahuan. Ya, iya betul. Empat rakaat itu rasa lama banget. <laughs> saya enggak kebayang sebelas rakaat pas tarawih. terawih di mana. Tapi ya saya enggak tahu. Saya jalanin aja. Terus saya belajar aja. Pas harinya harus terawih itu. Pulang kantor. Tiba-tiba saya masuk rumah. Rumah kosong. Jadi anak-anak, suami, pembantu itu ternyata lagi diajak pergi ke rumah mertua. Hmm. Terus habis itu saya selesai teraweh sel selesai rokaat terakhir pintu pagar dibuka <gul> jadi istilahnya mereka baru pulang hmm. lagi jadi saya bisa teraweh dengan oh, lancar gitu, oh, gitu ya, itu ya, ya, ya. banyak oh. kemudahan yang allah kasih setiap habis selesai sholat yang wajib itu hmm. saya ini alhamdulillah ya allah bisa sholat kasih kemudahan ya allah untuk bisa sholat yang selanjutnya itu terus kayak gitu itu saya inget banget prosesnya saat masih belum ketahuan ya, sampai lebaran apa sampai nah, ming nah waktu ramadan itu saya alhamdulillah kan belum bisa bahasa arab hmm. jadi saya baca puasa terjemahan juga, dong, puasa, puasa. kalau puasa saya di dulu non muslim kan memang oh, udah sering puasa juga ya, ya, nah, ya, udah, uh. udah inilah ya udah terbiasa ya, juga udah ya. udah sering hmm. terbiasa terus habis itu um, jadi kalaupun dilihat suami nggak makan pun itu dia biasa aja karena hmm. memang sering puasa kan. Yeah, yeah, yeah. Kalau soal puasanya nggak ini cuma untuk sholatnya itu kan yeah, yang betul. agak bahaya. Nah udah terus habis itu uh, saya bisa minggu ketiga Ramadan kalau nggak salah itu selesai terjemahan hmm. Al-Qur'an. Alquran. Maksud saya saya nyari kesalahan mas. Itu saya niatnya baca itu sampai tuntas cepet-cepet ah. supaya saya kalau ada salah. Nggak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Oh, iya. <laughs> Maksud saya tujuannya itu, gitu iya. kan. Kalau nggak ini, ya udah mungkin uh, bisa nggak jadilah, hmm. kalaupun emang ada, ada kesalahan fatal lah, gitu hmm. ya. Kok sampai dari depan sampai terakhir, makin ke sini justru 27, gini-gini, kok makin yakin? Dan saya nggak nemukan salah. Ya entah saya hmm. awam, gitu ya. Tapi yang biasanya saya ya di sebelumnya itu, baca kitab saya sendiri itu, Kayak, kok gini, kok kontradisi, kok di sini iya, iya. dibilang gini, di sini dibilang gitu. Gitu. sini. Banyak, banyak. Itu banyak banget yang saya yeah, baca saat dulu. Pas dibandingkan dengan ini, ini harusnya kan lebih banyak lagi untuk kitab yang baru gitu ya. Iya, iya. Yang enggak familiar gitu, harusnya saya lebih banyak lagi pertanyaan, entah kenapa enggak. Satupun pertanyaan enggak. gitu Itu saya sampai heran gitu. Sampai saya akhirnya bilang ke Ustazah yang benerin bacaan saya, saya bilang, Bu, kayaknya sebentar lagi nih, sebentar lagi apa? Keluarga saya tahu, saya bilang gitu. Saya rasanya karena saya mintanya kan, Allah bekalin dulu, Allah bekalin dulu. Hmm. Yeah, yeah. Saya belum baca yang lain-lain, selain Alquran. Uh, apa namanya? Karena pesannya bunda saya waktu itu juga, udah kamu baca aja Al-Quran dulu, hmm. nanti uh, hadis, udah baru buku-buku yang lain <laughs> itu kan yang yeah, manusia yeah. ya. Kemudian, udah saya bilang, Bu, sebentar lagi nih, saya bilang gitu. Bener. April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Hmm. Selesai sholat Isya, itu saya rasanya perlengkapan sholat itu udah saya simpan dengan baik. 15 Mei itu sudah setelah Lebaran kalau saya tahun lalu ya? Eh? Uh, belum, oh, belum ya? Belum, masih Ramadan. Belum, uh, uh, masih Ramadan. Masih Ramadan ya. Lima belas Mei itu uh, apa oh, namanya? Iya masih Ramadan. Uh, uh, masih Ramadan. Saya Isya, terus ketahuan, ketahuan alat sholatnya, terus so, saya nggak uh, tahu harus gimana ya. Terus saya cerita ke teman kantor ya, hmm. ke bos saya, bu, saya ketahuan saya bilang alat sholat saya, saya nggak bisa sholat saya bilang gitu. Ke lawyer juga, ya udah kamu diam-diam aja dulu, jangan kelihatan kamu sholat. Itu juga pak, dua hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, pokoknya nggak lama sebelum itu, hmm. saya itu lagi baca-baca buku fikih-fikih sholat itu yang bagian tayamum tuh saya lewatin, saya pikir kan masih banyak yang harus dipelajarin ya tayamum ntar dulu aja lah oh gitu iya. ya saya pikir karena masa sih di sini tayamum banyak gitu kan air ya. banyak air entahlah. tapi kok berhenti di tayamum itu berhenti dan saya baca gitu jadi ketika alat sholat diambil pun apa nggak eh, boleh dipakai pun hmm. itu apa namanya ya saya ingat jadikan sabar dan sholat penolongmu, gitu kan. Dalam keadaan gimana pun, saya harus tetap sholat, gitu kan. Walaupun nggak boleh kelihatan sholat, ya udah akhirnya saya nggak uh, wudhu, pakai hmm. tayamum aja. Kemudian, pakai tutupannya tuh kalau nggak selimut, bed cover, hmm. apa yang adalah sprei spray kan hmm. <laughs> saya yeah, yeah, yeah. buat tutupan, gitu. cuman karena supaya tetap yeah. bisa sholat, itu Gerakan ya. tapi tetap normal, gitu, gerakan. Atau isyarat? Kalau nggak ada dia, hmm. saya Gerakan lengkap, tapi kalau enggak ada di... kalau oh, ada ya dia iya. gitu, saya... Uh, apa namanya... Uh, uh, apa namanya... eh, uh, pakai gerakan kayak yang tayamum hmm. itu, oh, kayak... kayak iya. apa... salat yang itu ya, iya, iya, iya. salat yang enggak pakai itu kayak di perjalanan ya, gitu ya... kayak gitu, salat di perjalanan iya, gitu yang enggak gitu, enggak kelihatan gitu. banget kalau hmm. itu gitu, udah terus... eh. Uh, Habis itu uh, 31 Mei ketahuan. Nah, ini nanti puncaknya itu. Masya Allah. nanti dok. 31 Mei ditahan ya. Iya. <laughs> dok, ini mungkin uh, para pemirsa atau pendengar baru mendengar menyalakan radionya, mungkin nih siapa nih yang lagi bincang-bincang di hmm. Iwan Awat kita kedatangan tamu, Dokter Gigi Karisa. Uh, beliau salah satu mu'alaf ya Yang kembali melukis Islam Revert kalau bahasa Inggrisnya itu ya Revert bukan comfort sebetulnya ya Karena kembali Karena memang fitrahnya kan sebetulnya muslim. Dari muslim semuanya yeah. Dan sekarang kembali memeluk Islam Setahun yang lalu 15 Maret 2020 mm -hmm. dok ya Masya Allah tadi di awal uh, Dokter Kalisa menjelaskan ternyata uh, Pandemi ini memberikan Masya Allah ya hikmah buat Dokter Karisa malah dengan pandemi ini gitu ya Allah tuh memberikan jalan hidayah buat Dokter Karisa bagaimana tadi uh, Dokter Karisa menceritakan lihat Muslimah memakai nikoh atau cadar mereka tidak bersentuhan dengan yang bukan mahrum ternyata secara beliau sebagai seorang dokter secara uh, ilmiah secara sisi kesehatan masya Allah luar biasa dari situ salah satunya tadi diceritakan menjadikan datangnya hidayah ya, ya. Dokter Karisa nah barusan Dr. saya ingin menceritakan puncak dari uh, ujian lah, yeah. ujian terbesar <laughs> mungkin ya dok ya, yeah. ketika kembali memeluk Islam ini, gitu. Yeah. Bagaimana tuh dok? Ya. Yeah. Oke, okay. uh, jadi waktu yang 15 Mei sudah ketahuan, akhirnya uh, saya menjalani hidup Uh, seperti biasanya lagi hmm. tanpa sepengetahuan mantan suami karena dia juga udah pesan sudah kamu ajarin lagi ayat afalan Alkitab kan anak-anak saya ajarin ayat hmm. afalan hmm. juga tapi yeah, yeah, yang yeah. Alkitab gitu kan cuman saya nggak lakukan juga karena saya udah nggak bisa lagi kan yeah. ya gitu kan sudah terus sampai akhirnya 31 Mei itu saya ingat saya mau tahajud jadi sekitar jam tiga setengah empat pagi ya iya yeah, iya yeah itu saya pikir suami saya sudah tidur, jadi saya ngambil wudhu, terus ngelar saja dah, hmm. terus lagi mau takbir, tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan hmm. saya bilang tidurnya yeah. sudah pisah di kamar anak itu uh, jelek, pintu dibuka. Tapi kan dokter udah mau sholat gitu ya? Udah begini, yeah, udah yeah. udah nggak bisa apa apa. Cuman udah dengar gitu ya. Udah langsung, tadi nggak denger langkah kaki tuh biasanya Aha. saya, ini mas, jadi sebelumnya kalau setiap saya sholat, dengar langkah kaki, mau saya udah di ujung sholat pun saya ulang dari depan. Hmm. Langsung, langsung nggak jadi gitu oh, lagi, iya, gitu. Iya, iya, nah, iya. ini saya bener-bener nggak -bener denger langkah kaki pun. Jadi langsung ceglek, gitu. Udah, dia langsung gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena. Udah, saya udah pasrah dengan mukena itu. Yeah. Terus dia langsung keluar lagi. Terus saya buka, ini saya nggak, saya lanjutin sholatnya. Hmm terus saya keluar, gitu ya, ya, maaf buka kenal, ya? ya terus saya apa namanya keluar gitu kan, kamu kan udah saya bilangin, dia bilang gitu, kamu nyari apa sih kata dia gitu kan, hmm. terus saya bilang waktu saat itu apa namanya, e, ini, oh iya sebelumnya itu memang saya sempat ada sounding-sounding ke adik saya. Kayaknya mungkin suami saya juga dapat bocoran dari hmm, adik saya ya, iya, mungkin iya, ya. Iya. Karena saya sempat diskusi, uh, saya bilang ke Mas adik... Katolik juga kan? Mas Kristen, iya. Kristen, oh, Kristen, itu ya. saya bilang ke adik saya, kan ada yang sekolah kedokteran juga. Hmm. Saya bilang, Dik kamu kalau cari referensi buku yang terbaru kan, gitu kan. Yang ini, iya kata dia gitu kan. The latest one kan, saya bilang hmm. gitu kan. Iya. Nah, aku tuh lagi mikir, aku bilang gitu. Kalau misalnya Yesus itu kemarin yang kita anggap itu Tuhan gitu ya, kalau dia itu uh, harusnya kalau Tuhan itu berarti waktu dia datang itu nah. harus paripurna dong, yeah. udah udah sempurna lah yeah. gitu, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus gitu yeah, kan, yeah. karena. Tuhan sendiri turun jadi sebagai nabi gitu hmm. kan gitu buat apa harus ada nabi selanjutnya gitu yeah. kan dia udah harusnya paripurna yeah. gitu. Kenapa ada Nabi Muhammad ya Dek? Aku bilang gitu. Yeah, yeah. Apa namanya? <coughs> kan Muhammad juga nggak hoax sih. Ya. Maksudnya ada gitu, pernah hmm. hidup gitu. Banyak orang hmm. saksi yang melihat bahwa yeah. dia pernah hidup gitu. Jadi memang ada gitu. Jadi Isa ada, apa? Yesus ada. Muhammad, Muhammad ada, ada. gitu, hmm. tapi ken yang saya bingung kenapa masih ada Muhammad kalau kemarin Yesus itu Tuhan gitu, hmm. saya mikir gitu. Wah nggak bisa kak gini gini gini. Ya udah, udah, saya dikasih buku, The Islamic Invasion, baca nih bukunya Islamic hmm. Invasion. Wah kamu nih udah ini nah. gini gini gitu. Terus awas ya kak. Pokoknya kalau aku nggak rela kalau anak-anak saya uh, apa itu uh, ikut kamu gini gini hmm. gini gitu kan aku ambil anak kamu kalau kalau yeah, <laughs> kamu itu yeah, gitu yeah, gitu, yeah. gitu udah terus udah feeling lah ya udah gini iya curiga banget lah udah curiga banget ya. dp saya tuh DPWA tuh saya gambar gini. Kamu nadangin hujan apalagi ini wudhu katanya gitu <laughs> DP-nya Tangannya kan seperti berdoa gini. gitu ya, ya. tangan berdoa ada air-airnya gitu hmm. gitu kan. Nadangin hujan apa ini udah curiga. Terus saya masang di Instagram itu foto saya pernah ke Dubai Pak. Hmm. Foto ke Dubai kan enggak boleh harus, harus pas masjid eh, hmm, ya. Masjid yang Grand ini. Mosque itu kan harus pakai itu Pake kan kerudung, dapat ya. eh, pakai kerudung, pakai gamis hmm. ya. Itu saya masang foto itu, saya tulis tujuh mei kalau enggak saya itu tujuh hmm. mei itu hari ini empat tahun lalu gitu saya hmm. ada tulis kayak gitu nah itu pada udah mulai curiga gitu nah, terus habis itu udah balik ke suami suami bilang apa yang the latest one itu suami gitu hmm. oh berarti dapat dari adik saya ya hmm. kan yeah. the latest one itu <coughs> kayak gitu dia gini gini terus habis itu saya baru mau jawab udah digaplok oh. ke deket kuping sini Digampar kan gitu, ya masyarakat. dia kan lawyer juga jadinya dia tahu titik titik yang enggak bisa kena visum kata dia bilang heeh nggak berbekas katanya kuping kulit kepala kan rambut ya hmm. jadi saya dipukul arah kuping saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya pusat yeah, yeah. keseimbangan saya jatuh saya bilang sakit dedi sakit dedi gitu terus saya keras memang supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya hmm. yang dengar gitu kan Udah, karena saya teriak-teriak ditarik, di jambak itu ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Hmm. Di dalam anak, di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak tidur di kamar oh, saya. Normal, iya, iya. Nah, saya baru tahu setelahnya itu membantu saya bilang, "Salah satu anak ada yang bangun dan dengar, hmm. tapi nggak berani." bangun dia cuman bangun nangis, nangis. sambil gini sambil ya, gini ya. dia dibalik selimut gitu dia bilang kayak gitu gitu dia cerita ke mbak gitu terus habis itu saya di dalam dijedukin lagi ke tembok terus dibalikin badan saya dipukulin lagi terus dibilangkan kemarin cuman apa ngancam bunuhnya saya hmm. dibilang juga ini uh, kalau kamu tetap begitu uh, anak ya yang gadiel, yang anak saya yang laki yang ketiga hmm. itu saya bunuh juga kata dia gitu. Ya aku saya mikir kalau saya yang mati aja saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mati dalam keadaan muslim. Iya, saya mikir gitu. Iya. Tapi kalau anak saya gitu saya Usia kan takut ya? tiga tahun. Iya tahun, ya, jadi waktu saat itu berat ya tiga tahun, nah, hmm. berarti itu saya nggak nggak nggak apa ya takut lah yeah, gitu yeah. ya gitu kan takut banget udah pasrah saya mati matilah ini aku dia gitu hmm. kan. Udah, hmm. terus habis itu udah sekarang juga eh, apa eh, kamu ikut aku ke rumah mamanya dia mama dia dua hamba mertua Tuhan ya? ya mertua hamba Tuhan terus habis itu ke rumah orang tua kamu dibilang gitu hmm udah terus udah saya keluar eh, saya ikutin saya udah nggak tahu harus gimana saya cuma zikir iya gitu, ya. Ya. yang saya tahu saya baru tahu itu cuma zikir doa Nabi Yunus doa Nabi Ibrahim hmm. <laughs> yang saya tahu itu cuma uh, bolak balik kayak gitulah ilah antas mana ke? ini kunum, minum, ya. itu di mobil saya gitu terus sampai pasrah aja, pasra gitu aja. Gitu itu Terus habis itu sampai di rumah mertua, uh, dia cerita, terus dia pukulin lagi paha saya gini. Terus habis itu mertua saya bilang, jangan-jangan, udah jangan dipukulin lagi gitu. Terus di, saya dikasih minum sih, sempat dikasih minum. cuman uh, karena saya niat puasa udah hari itu, jadi saya cuman tempelin di bibir aja. Nggak saya minum, hmm. dua kali saya disuruh minum, tapi saya tempelin aja gitu. Terus saya didoain, dibilangin juga kenapa kalau kemarin uh, kamu, apa namanya, Kemarin kamu doa ke Yesus, kan? Dan dapat mujizat, kan? Terus kenapa harus pindah ke sini? Ya udah kan orang mertua juga S2 teologi ya. Oh, iya. Jadi, ah oh, itu buku teologi banyak, buku Islamologi suami juga banyak gitu. Tapi saya nggak pernah sentuh, karena saya saking pedenya dengan agamanya dulu, malah saya nggak pernah sentuh buku Islamologi. Hmm. Mau ketemu dosen mama yang Islamologi, gitu-gitu. Yeah, yeah. Ya maaf, ada nama orang-orang disebutin dosen-dosen gitu. Ketemu aja dulu sama sana, gitu kan, hmm. katanya gitu kan. Pantes mama tuh kayak pernah ngeliat kamu tuh dalam sebuah bangunan terus kamu kayak ngintip-ngintip gitu kata ya. Pernah kayak dapat hmm. lihat gitu kayak mimpi, aku kayak di depan bangunan mungkin masjid ya. Kayak yeah, aku yeah. celingak-celinguk gitu. Udah terus habis itu saya doain katanya ah saya kemasukan setan mungkin hmm. gitu. Terus ya udah saya pulang. Dia nelfon orang tua saya nggak diangkat. Ya udah akhirnya kita pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah sama di perjalanan juga saya uh, sikir terus nggak berhenti itu saya udah pasrah nggak tahu gimana nggak tahu harus diam aja atau maki-maki atau diam aja diam aja sambil kesel, <laughs> kesel lah. masih kesel iya gitu iya. ya terus udah terus habis itu sampai rumah mungkin dia lelah ya hmm. tidur saya anak saya udah bangun yang laki itu udah bangun hmm. saya mandiin gitu kan lagi mandiin anak tiba-tiba mbak bilang bu di depan ada polisi tiga dibilang gitu ah saya kaget hmm. kenapa ya pak saya keluar gitu kan uh, Ibu kami dengar tadi ada keributan gini-gini. Saya, da kami dari Polres Jakarta Barat gitu, oh, udah iya. terus. Oh iya, Pak, tapi udah, Pak, udah enggak apa-apa. Pak, dia tahu, Pak, mukulnya di tempat yang nggak bisa divisum. Hmm. Saya bilang gitu yeah, yeah. di sini, sama di Jambak. Saya bilang gitu. Terus habis itu, Bapak, pergi aja. Saya usir, Pak. Saya usir. Nanti kalau tak, kalau bangun saya tambah dipukulin lagi nanti, saya bilang gitu. Gak bisa, Bu. Ibu diapain lagi. Ibu kemana? Dibawa mana? Pak. Hmm, iya, iya. Saya ke mertua, di sana saya dipukul lagi. Terus ada poluan, kan coba dilihat. Masih ruas-ruas jarinya itu masih berbekas. Oh, masih ada bekasnya, ya. Terus itu dipelipis, udah ada. Udah mulai memarnya, udah mulai muncul ternyata. Iya, iya, iya. Ternyata walaupun di sini ada keluar. Jadi... Dua bulan itu hitamnya nggak hilang. Apa? memarnya itu nggak hilang ternyata. Di pelipis. Pelipis ini kan karena Di deket ini kanan ya, kanan gini ya, oh, oh, oh, oh. gitu. Terus abis itu ini, terus abis itu, nggak bisa. Ibu harus ikut kita, kita hmm. visum. Nanti saya bilang apa? Bilang ke mbaknya, ngambil, uang atau belanja atau apa gitu. Kalau bapak bangun gitu yeah, kan. Yeah, yeah udah terus habis, -habis di, itu, itu polisi tahu mungkin ada yang lapor mungkin tetangga? ya iya mungkin kan itu kan subuh ya jadi maksudnya mungkin tenang tapi ada iya, keributan betul. ya udah terus habis itu saya di sana pak pulang pak pulang pak gitu visum juga minta buru-buru gitu kan terus sekalian bu bap bapnya besok aja saya mau pulang iya, iya, saya iya. takut masih takut gitu kan iya, ingat anak-anak gitu iya ya. takut itu pokoknya saya takut gitu terus habis itu nggak bisa bu harus hari ini udah terus udah selesaiin semuanya terus uh, sekarang mau kemana tapi kalau mau pulang, nanti jadi kayak, nanti ada jadi sanderaan atau ATM hmm, atau iya. apa gitu kan. Nggak bisa, nanti pasti jadi ancaman lagi anak ini gini-gini. Nggak bisa. Coba, uh, ntar ya saya tanya dulu. Mbak, uh, Bapak udah bangun? Belum, katanya gitu. Hmm. Dari jam 9 sampai asar loh. Belum bangun. Biasanya Bang dia bangun. ada suara berisik aja itu. Bangun. Bangun. Itu udah Allah lagi itu. Iya, iya, jadi, Mbak sekarang keluar, sekarang juga nggak usah bawa apa-apa sama anak-anak. Saya bilang, saya jemput di depan saya jemput di depan ya ditemanin yang polisi-polisi hmm. ini yeah, yeah, yeah. langsung saya dibawa ke Sentul. ke Umi Erana. Ya, oh. uh, ya, ya, ya sama anak-anak Center Nah sama anak-anak semua hmm. udah pindah ke sana tanpa bawa apa apa yang di badan udah terus dua hari kami mandi nggak ganti baju karena nunggu nunggu dari temen baju-baju bekas gitu karena kan di sana nggak ada juga yeah. kemudian udah itu saya sempet galau itu masih sana itu uh, uh, aku cerita umi umi seminggu ini anak-anak jam 3 pagi belum tidur susu nggak hmm. habis makan nggak habis nggak pop saya bilang gitu Stres juga stress, mungkin stres ya? juga pak kaget baru, ya serta betul serta tempat baru gitu kan terus habis itu apa saya pulangin ya umi aku bilang gitu aku zolim gak sih sama anak-anak hmm. saya sempat ragu gitu kan umi bilang kamu nggak boleh ingkar sama kemudahan yang sudah allokasi hmm. dibilang gitu. apa namanya kalau uh, apa uh, Enggak, semua orang tuh dikasih. Kemudian, kamu biasanya orang rebutan anak dulu, loh. Iya. Kamu dengan gampangnya bawa anak keluar, gitu. Kamu mikir, enggak? Iya. Kalau misalnya kamu keluar tanpa bawa anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu? Iya, gitu, betul. kamu enggak sayang mereka, kamu ninggalin mereka, kamu pergi dengan Selingguh, mungkin laki-laki iya, lain, iya gitu kan? Gitu terus. Kalau sekarang, kalaupun nanti anak kamu diambil, mereka sudah lihat kamu larinya kemana, sama siapa, ngapain kamu di sini, gitu kan? itu memang ternyata hanya ujian sih jadi uh, setelah itu benar inamal tuh benar banget itu aku rasain banget tuh mas kemudahan, jadi kemudahan. tiap ada sesuatu nggak lama terus eh, udah besoknya anak-anak enjoy oh. gitu udah langsung langsung kayak kayak diuji doang dulu saya iya, tegar nggak iya. gitu kuat nggak itu terus udah nanti ada sesuatu lagi Udah gitu. Iya, itu berapa lama dok kabur pendekutif gitu maksudnya? Total tiga bulan. tiga bulan di yeah, sana? Iya. Yeah. Tapi itu sangat menegangkan kalau udah ceritain rumah. Karena kan saya uh, statusnya PNS. Iya yeah, betul. ya yeah, Cuti saya nggak sebanyak itu. Betul, <laughs> nah, betul. Uh, jadi akhirnya itu uh, dan saya jadinya sudah langsung ngurus untuk Berkas perceraian dan hmm. itu kan enggak mudah juga. Kalau Betul. PNS ada jenjang, jenjangnya harus izin, hmm. harus BAP. Nah, proses untuk saya ke Jakarta untuk BAP itu kan uh, orang tua lagi nyari saya, suami lagi nyari saya. Itu pada enggak tahu keluarga ya, itu kadang jarak satu meter, Mas, di kantor tuh sebenarnya mereka ada. Oh. tapi bisa Allah lindungin terus istilahnya masih diilah diilahuluskan terus itu nyari, ya. itu nyari katanya itu karena setelah udah enak ya sekarang hmm. sih soal hubungan apa semua udah baik mereka taruh satu orang eh, orang di tiap lantai sebenarnya hmm. udah dibilangin ini fotonya ini kalau pakai masker ini kalau pakai kerudung udah digituin tetep nggak ketemu hmm. itu saya di jalan alhamdulillah ya sir asir gitu-gitu yeah, terus yeah. dibantu teman-teman banyak banget saya orang Malu ya, sungkanan gitu sama hmm. orang. Jadi sebenarnya saya nggak minta tolong sama orang gitu. Saya doa sama Allah, Allah ya. Iya, iya. Tapi Allah kayak gerakin semesta orang-orang itu Masya untuk Allah. tolong saya gitu. Waktu saat itu mas. Jadi udah sampai pulang lagi, sampai Umi bilang, ada harinya yang paling, Umi ini pasti udah Umi, aku kayak nyerahin diri aja Umi. Ini hmm. pasti aku ketangkep. Iya, pasti iya. ketahuan. Udah. Jadi aku nggak usah pergi atau gimana gitu. Kayak mau lari gitu, kayak nggak iya. mau hadapin gitu. Hmm. Tapi pas Uh, sholat malam, dapat ayat dari Fusilat Fusilat 30, itu saya ingat banget. Soalnya langsung saya sharing ke Umi. Umi, aku berani sekarang. Yang, oh, udah yang artinya apa? Jadi itu uh, isinya nanti uh, boleh dilihat yeah. ya. <laughs> uh, itu jadi intinya kayak uh, Allah itu ya udah kami yang akan melindungi hmm. kamu, gitu. Yeah. Ketika kamu milih agama ini, gitu. Hmm. Ketika kamu milih Allah, ya malaikat-malaikat uh, Allah itu yang akan jadi pelindung saya. Udah, saya pede saat itu udah benar pas sampai sampai balik lagi ke Pondoaso. Umi, udah Umi, selamat Umi, enggak ada Umi gitu. Oh, Alhamdulillah itu mereka juga doa teruskan di sana gitu. Bukannya gimana ya? Karena saatnya belum tepat gitu sih. Bukannya mau menghindar terus gitu yeah, sih enggak yeah. sih nyari udah keadaannya lebih safe baru itu mau bertemu dengan mereka, yeah, gitu. Yeah, yeah. Dan memang benar, waktu udah waktunya Allah itu saya ketemu orang tua. Jadinya, kapan duduk berapa bulan dari ya masuk Islam itu? Ketemu orang dari 31 tua tadi tiga Mei. Itu, pertama, ketahuan di jambak gitu tadi. Iya, itu nggak lama. Dalam proses itu, saya ketemu uh, orang tua itu di bulan Juli, bulan Juli, Juli hmm. ya saya selesai saya, saya ulang tahun hmm. itu ah, dibantu Kohani juga tuh waktu ulang oh, tahun Kohani iya. bilang e, ya, ya. kamu ucapin ke papa saya ulang tahun Juni saya suruh kirim video hmm. gitu terus anak saya ulang tahun juga suruh video nanti itu gimana pun tetap orang tua kamu Betul, kan walaupun iya. beda agama tetap orang tua kamu harus itu baik. harus tetap buat baik itu kabarin mereka kamu baik-baik aja sama anak-anak yeah. kayak gitu akhirnya ya ditemukan dalam kondisi udah Udah bisa nerima gitu. Dan ternyata yang polisi sampai di Visum BAP itu ternyata ada maksud Allah juga. Saya nggak pernah ada kepikiran kan mas ngelaporin suami yeah. untuk Visum KDRT nggak pernah ada pikiran dalam hati saya walaupun itu bukan KDRT pertama saya yeah. sebelum sebelumnya saya nggak laporkan gitu termasuk ke hmm. yang tadi juga KDRT. sudah pernah hmm. ya ta terus tapi apa namanya ini pun saya nggak minta polisi untuk yeah. itu Malah diusirkan diusir tadi polisi yeah, tapi ternyata ada maksud Allah jadi hmm. yang tadinya suami mungkin masih mengancam untuk hmm. seperti itu. Tiba-tiba ketika proses itu berjalan laporannya dan hmm. mau ditangkap jadi tahanan kejaksaan. Yeah. Langsung dia menemui pengacara saya. Langsung bilang akan menuruti semua persyaratan hmm. yang saya kasih. Takut juga ya. Ya akhirnya gitu ya. Itu Salah. jalan Allah ya. Untuk Betul. yang tahu suami saya gak ada takutnya orangnya. Oh. <laughs> Itulah istilahnya. Maksudnya itu um, nggak. istilahnya gitu. dia nggak, Ya buktinya kan dibilang rela masuk penjara yeah. karena bunuh kamu. Gitu kan, gitu nah, terus tapi tiba-tiba gitu, dia bilang, "Tolonglah, damailah, cabut laporannya kayak gitu." Terus jadinya, uh, sudah di situ, dia nemuin lawyer saya." Terus kita bilang bahwa... eh... Uh, Ya, kita mau nyik, apa bercerai baik-baik. Hak hmm. asuh sama anak-anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, dan dia setuju hmm. Ya sampai hari ini. Sudah, alhamdulillah, sudah hubungan, uh, sudah damai ya. Walaupun sudah nggak bersama satu yeah, rumah yeah, yeah. kayak gitu, anak, -anak sama, anak -anak Kaisa, sama ya? saya gitu yang di luar dugaan saya, karena kan saya udah mikirnya, saya udah sebatang kara aja, udah yeah, yang yeah, tadi yeah. yang di awal itu, saya udah kemungkinan terburuk saya hmm. pikir gitu saya nggak tahu gimana. tempat tinggal dimana dok setelah dari uh, balik ke rumah saya yang lama ternyata. eh jadi sempat di Omi Irin 3 bulan 4 hmm. bulan dipinjami <coughs> rumah-teman saya juga teman hmm. kantor di daerah Bintaro hmm. Hmm. terus habis itu uh, baru saya Ketika hubungan sama suami sudah baik-baik aja, terus yang tadi sama suami sudah kita tanda tangan di notaris yeah. Kalau harta bersama punya saya, terus kunci rumah dikasih ke saya, kunci kendaraan dikasih ke saya oh, Baru hmm. saya kembali ke rumah yeah, yeah. sama anak-anak Suami tinggal di? Sekarang Sian. saya kurang tahu karena kemarin terakhir saya tahunya di rumah kakaknya hmm. gitu Nah, terus sekarang di mana ya, tahu tapi sih? Tapi ya maksudnya rumah ini udah sepenuhnya. Udah ya. Iya, atas nama Dokter Karisa ya, anak gitu dengan anak-anak. Masya Allah. Terus, Itu kemudahan juga ya. Itu semua kemudahan. Ya orangnya pasti. Tadi ya, di awal pasti ya masuk Islam, setelah berkeluarga punya anak tiga berantakan. Berantakan, gitu. udah mas. Terus saya yang tahu saya juga orangnya tuh yang kayak Nerimo aja gitu, yang nggak ada perlawanan gitu, hmm. makanya sampai ya. Kusipnya sangat banyak mas, hmm. karena saya kan satu sangat nggak mungkin. Saya juga orang yang juga melayani di gereja, yeah. gitu tiba-tiba begini nggak mungkin dulunya. kayak gitu. Hmm. Terus abis itu kemungkinannya ada orang lain. Terus abis itu apa namanya mau menikah sama orang hmm. Islam, hmm. jadi kayak begini gitu kan. Padahal ya begini aja hidupnya. Yeah, terus di, sampai sempat mama saya bilang ke pembantu saya bilang ke ibu kamu ya udah kaya ya. Jadi saya waktu di, di apa pindah ke konversi dibilang, ini ma mem mantan suami saya ini dia lagi di hotel di apartemen ada suara ada laki-laki kaya yang hidupin dia <laughs> <My God. laughs> ya kayak gitu-gitu lah gitu terus habis itu padahal get sebenarnya di sana ya. iya betul uh -huh. kayak gitu ah ada di kantor ada yang dibilang lagi hamil jadinya begitu gitu-gitu banyak juga gitu tapi ya udah apa namanya ya saya untuk sesuatu yang korban mengorbankan banyak hal gini apalagi anak ya anak uh. itu kan itu ya yang berharga Belahan banget jiwa, ya. ya. Iya, ya. saya dari kemarin bertahan dalam masalah rumah tangga ya karena anak gitu kan. Terus sampai saya begini juga masa sih karena cuman hal begitu aja saya pindah hmm. gitu kan gitu. Terus apa namanya? Akhirnya ya udah saya biarin aja. Yang penting Allah oh, yang tahu hati hmm. saya kayak gimana itu Alhamdulillah gitu kayak yang tadi saya bilang itu saking sempurnanya itu saya dikira udah merancangkan ini semua padahal nggak yeah. ada satupun saya dit, setiap ditanya di kohani saya ditanya sama teman-teman kampus duluan yang pada datang itu bilang rencananya Ica gimana kerjanya gimana gitu hmm. nggak tahu nggak tahu nggak tahu setiap ditanya itu saya nggak tahu tapi ya udah hari ke hari Akal. tuh pertolongan Allah ada yeah, yeah, yeah. <laughs> dan Akal. makin yakin sih yang utama itu mas jadi ada kadang keragu sih, kadang uh, ragunya gini. saya justru ketika saya ngurus percayaan itu, saya ragu. Hmm. Kayak setan, bisikin kamu yang rusak, kamu nyabut ya, rusak kebahagiaan anak-anak ya, anak, ya. ya kayak gitu. Di saat <coughs> suami lho. saya bilang, "Saya lagi mau bertobat, kok malah <coughs> kamunya yang pergi dari saya," kata dia, kayak gitu. Nah, terus uh, itu, tapi balik lagi, ketika udah saya akhirnya zikir gitu. Kalau ada bisikan ya, ya. itu, saya zikir lagi, kayak Allah bilang bahwa... Siapa tahu saya justru pembuka jalan hidayah buat keluarga saya, Masya ya kan, Allah, gitu. Saya iya, iya. nah, nggak pernah tahu sih, gitu kan. Itu hidayah murni, kan, uh, hatinya Allah, ya, gitu. Itu bisikan, saya Itu Masya Allah, luar biasa juga. Iya. Bisikan bikin kita ragu, gitu dong. Ragu. Itu pasti. Saya ajaran, saya nggak ragu. Tapi yeah. kalau anak saya yeah, ragu, ya, <laughs> tadi kan, Mas, saya udah tahu benar. Seolah gitu. kita kan yang menghancurkan rumah tangga, betul, tadi betul. merebut kebahagiaan anak-anak, yeah. aduh Masya yeah. Allah itu Status, nggak banget ya Mas. Terus yeah. abis itu bercerai, itu yang saya pertahankan dari dulu itu kan Jangan sampai bercerai lah istri, Tapi akhirnya saya mikir lagi ini, itu kan semua ininya dunia ya. Yeah, Apa yeah. ya? yang diberikan oleh dunia label yang diberikan dunia apa gunanya saya tetap punya keluarga yang utuh tapi akhirnya saya nggak selamat gitu kan yeah. nanti kan terakhirnya ya udah uh, masing-masing sendiri kan uh. pertanggung jawabannya, gitu yeah, kan yeah. di akhirat pertanggungjawaban sendiri sendiri jadi ya udah saya ambil resiko itu saya percaya masa iya sih kalau saya sama Allah anak-anak saya jadi berantakan hmm. jadi uh, jadi ini gitu ya ya udah anak-anak gitu. paling besar usia berapa dok sembilan, sembilan. tujuh Uh -uh. kemudian ya, ini mau 4 tahun tanggapan tadi. mereka dokter memeluk Islam yeah. gimana yeah, uh, terutama yang 9 tahun mungkin betul. kan sudah wow, sudah ketinggalan banyak ngira. pertanyaan betul. apalagi kan diajarin hmm. taat banget iya. sebelum suruh kan. ngafal ayat-ayat kita <laughs> ayat -ayat yeah. kitab sana ya yeah, itu anak saya yang pertama tuh kritis banget yeah. jadi belum saya saya belum berani cerita banyak itu cowok dia cewek, cewek cewek cewek ya. cewek cowok hmm. dia udah browsing ternyata uh, jumlah Pemeluk agama dia pakai Inggris-Inggris gitu, uh -huh. saya nggak bisa. Jumlah pemeluk agama Islam di dunia, eh terbesar di mana? Hmm. Jumlah pemeluk agama Kristen terbesar di mana? Eh, sorry, jumlah agama terbesar di dunia yeah. sama agama terbesar di Indonesia. Saya mikir ngapain kamu nyari itu? Mami, mami tahu nggak? Agama yang terbesar di Indonesia itu Islam, deh. Hmm. Gitu-gitu terus habis itu di dunia ini, ini, ini gitu. Dia udah. Bahkan angkanya dia sebutin, kenapa kamu gitu kamu nyari itu, uh. saya bilang gitu. Mungkin dia dengan logika anak-anak ya, hmm. kalau banyak mungkin itu yang benar. Yeah, mungkin, yeah, gitu. Yeah, yeah. Saya nggak tahu ya kenapa dia arahnya ke sana, gitu. Tapi sih memang secara hukum, dia eh, katanya kan anak-anak yang lahir dalam pernikahan, agama apa, ya itu dia agamanya masih itu, hmm. sampai dia memutuskan untuk pindah Setelah dewasa ya, ya, gitu. Dengan dia mengerti, gitu. Kalau dari secara hukum, gitu. Hmm. Saya uh, juga konsultasi sama uh apa kan ada tergabung grup-grup mualaf juga yang ahwat yeah. itu juga ada yang ternyata salah satu kasusnya sama kayak saya yeah, yang yeah. dapat hidayahnya setelah punya anak nah itu saya tanya gimana kita ngajarin atau yeah. takutnya mereka bingung atau apa malah jadi nggak agama nanti kan yeah. malah lebih repot terus uh, saya disaranin untuk nggak apa-apa kita tunjukin akhlak yang baik sebagai seorang muslim mereka, nanti ya. ya nanti mereka akan menekan karena kalau secara anak-anak kan akan memilih yang enak. Betul yang Islamnya lebih ribet dari sosok ibunya, gitu <laughs> kan. yeah. pasti dilihat Kalau ngelihat Islam kan kayaknya lebih susah ya <laughs> <laughs> mau doa harus cuci-cuci dulu <laughs> doanya banyak tiap hari gitu kan Wajib puasa <laughs> yeah, salat lima gitu. kali yeah, gitu kan. <laughs> mungkin kalau anak-anak akan milih yang lebih enak mungkin yeah. gitu kan cuman makanya kita approachnya mungkin dengan jadi contoh aja kayak gitu <laughs> nah sekarang sama keluarga dari mantan suami masih apa udah baik sekarang ya? Sama semuanya sudah baik sih sebenarnya Ama walaupun keluarga dokter Karisa sendiri. Iya. Ibu, Bapak. ya alhamdulillah juga. Saya kan dengar cerita mualaf ada yang dicoret dari kartu keluarga lah iya. istilahnya gitu kan yang kayak bapak udah nggak dianggap kayak. ya. Alhamdulillah saya pikir masih lama lagi saya bisa diterima ah. begitu ternyata enggak. Mereka langsung bisa menghargai. Mereka lebih memikirkan keselamatan ya. keselamatan hmm. nyawa gitu. Jadi mereka ngerima banget. Saya dari yang menghargai mereka juga, sholat tetap ngumpet di kamar hmm. gitu. Sampai akhirnya saya kelihatan sholat pun mereka malah hmm. jangan berisik. Anak-anak saya juga ada anak yang kecil godain. Jangan gangguin mami lagi sholat kayak gitu. Yang mereka menghargai hmm. gitu. Puasa ini saya disiapin sahurnya. Yeah. Uh, apa puasa untuk kedua dong ya? Puasa kedua, Alhamdulillah. Yeah. Ya. Yeah. Meskipun sebelumnya tadi udah biasa lah. Puasa yeah. di agama yeah. sendiri. Ya. Yeah. Beda. Ada bedanya gak sih dok? Puasa Apanya? sebelumnya sama puasa ketika sudah memeluk Islam? Uh, saya rasa sebenarnya prinsipnya sama hmm. kita nggak hanya menahan lapar dan haus hmm. tapi apa namanya ibadah meningkatkan ibadahnya sama gitu dari kan. subuh sampai maghrib juga nggak uh, nggak oh, okay. kalau dari teknisnya beda hmm. gitu. ada beberapa macam jenis puasa kalau oh, di sana kan oh, yeah, ada yeah. yang waktu itu saya pernah yang puasa air aja 40 hari makannya enggak pernah enggak makan tiga hari namanya puasa gitu apa tiga hari enggak makan enggak minum kayak gitu 40 hari cuman minum doang ada macam-macam ada yang cuman puasa Daniel yang cuman makan sayur aja kayak gitu yang daging-dagingan enggak gitu ada-ada macam-macamnya sih jadi puasa Ramadan ah biasa aja lah ya gitu maksudnya udah terbiasa dengan tidak makannya mungkin enggak biasa juga sih gitu tapi rasanya apa ya uh, kan saya tahu ini kan nanti pahalanya adalah uh, dosa kita dihapuskan yeah, kayak gitu -lipat di bulan yeah, ini, yang lipat-lipat gitu ibadah ini amal ya? kebaikannya digandakan ya betul, gitu betul, sih betul. yang itu yang jadi ibadah kayak sunah mungkin, jadi wajib, ya benar. ya betul. jadi lebih semangat gitu aja sih karena yeah, rasanya yeah. itu keberkahannya kan banyak gitu yeah, terus yeah. harus sedekah sama orang gitu betul. kan itu yang beda-bedanya sini di situ kali ya yeah. sekarang masih uh, Belajar uh, di Umi Irene atau di mana? malam yeah. Center atau di grup atau gimana? Pengajian-pengajian yeah. rutin yeah. di mana dok? Iya. Yeah. Alhamdulillah kalau sama Umi Irene waktu itu saya sempat tergabung. Kalau Umi Irene terkenalnya kristologinya. Iya yeah, betul. Yeah, itu saya sempat ikut pertemuannya sekitar 16 kali pertemuan waktu itu. Hmm. Um, yeah. Itu uh, masih online ya hmm. semuanya. Kemudian yang MCI Ahwat juga saya hmm. masih ikut. Kalau Sabtu ngaji sama Bunda Sri langsung private hmm, iya, itu juga iya, iya. dibenerin bacaan bacaannya kayak gitu sih. ya Teman-teman di kantor sampai ya. sekarang alhamdulillah ya apalagi ya. sudah akhirnya nggak ya. sembunyi-sembunyi lagi ya. kabur-kaburan lagi. Ya, betul itu alhamdulillah banget. Terus kan saya uh, sejak saya Balik lagi uh, bekerja, itu saya udah ganti bajunya, seragamnya yang gamis. Hmm. Terus uh, jilbabnya yang tertutup dada, yeah, menutup yeah. dada. Itu alhamdulillah bikin efek juga di sana. Jadi, uh, kepala sudin saya itu sering ngomong ke teman-teman muslim yang mungkin belum pakai hijab oh, atau yeah. yang pakai hijab tapi dadanya masih terlihat uh. itu bilang nih masa nggak malu sama dokter Karisa <laughs> udah langsung pakai gamis pakai okay, ini yeah, itu yeah, ada efek-efek itu sih yang saya sih sebenarnya nggak bernya begitu ya cuman malu uh, juga iya masih Allah ternyata teman-teman tuh jadi oh, ikut ke bawah Masya gitu Allah, ya gitu kan kalau aduh masa kalau puasa Senin Kamis Masa yeah. cuma dokter Karis saja yang puasa Senin Kamis, <laughs> akhirnya pada ikutan gitu. Yeah, yeah. kayak nah, ibadah sunnah dok? yang rutin gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinyalankan. Hajun, betul tahajud Awal-awal udah tahajud. <laughs> iya. Lajin, saya kan hajun. rasanya ini Mas udah 36 tahun kemarin kemana aja gitu ya. Jadi oh, kalau nanggung-nanggung iya. sayang ya. Iya, orang tua iya, iya. saya sempat bilang, boleh kamu masuk Islam tapi ngapain udah pakai begini-begini gitu kan. Mungkin langsung ketahuan gitu kan hmm. kalau masuk Islam gitu. Kan bisa nggak usah dulu yeah, ya gitu bertahap, kan. ya. Gitu, iya. Yang lain teman mama juga yang jilbabnya juga enggak jilbab begitu, jilbabnya yang keren dong kak, gituin kan. Terus habis itu saya bilang, nah udah, saya tahu yang perintahnya seperti ini, gitu. Kalau nanggung-nanggung ya sama aja nggak melaksanakan perintah, kan ya. Menurut saya sih begitu, gitu. Kalau kalau nanggung nggak melaksanakan perintah. Terus ya udah, akhirnya saya jalanin kalau ibadah sunahnya, kalau sunnah apa, solat-solat sunnah sebelum wajib, kalau subuh sesudah sebelum zuhur. Asar maghrib isa itu saya jalanin, duha, yeah. dijaga juga, uh, tahajud, witir taubat <laughs> yang saya tahu baru itu. Yeah, yeah, yeah. Masya Allah. Hajat kalau ada sesuatu. Yeah. Uh, gitu. Masya Allah luar biasa. <laughs> Kita juga jadi malu nih. <laughs> Yang Islam dari lahir. Iya, kan waktu itu udah kebiasaan <laughs> juga kan, zikir, al surat, pagi sore itu udah itu. udah udah udah pasti gitu. Jadi yeah. udah mungkin kebentuknya di situ sih. Terus dan mungkin dokter sebelumnya juga menjalankan agama sebelumnya taat banget mungkin ya, maksimal yeah. gitu. Yeah, iya, masuk se Islam juga. Iya, yeah. yeah. maksimal yeah. mungkin gitu ya Iya, saya juga iya. Ya seperti itu aja sih saya yeah, ngerasainnya yeah. sama adik saya sempat bilang sih kalau ada yang gampang apa yang lu nyari yang susah gitu ya. <laughs> Kayaknya untuk manusia yang lalai kayak saya, saya bilang yeah. gitu. Kayaknya memang saya harus dibuat yang koridor gini. Saya lihat Islam tuh beda banget saya hmm. lihatnya kan. Itu nggak sekedar agama kalau saya lihat Islam itu kayak ada ideologi juga ya. Kalau misalnya uh, Islam tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yeah. dari kita lahir sampai kita mati udah diatur semua gitu kan ya. nggak cuma soal urusan agama maksud saya gitu, ya. jadi itu saya ngeliatnya Islam tuh beda kayak ideologi malah karena ya. Apa semua tatanan ada gitu Semua mau, ada aturan yang gitu. ada Hadisnya <laughs> ada gitu kan mau Ngomong pemerintahan ada mau Ngomong tentang kehidupan sosial Ada ekonomi ada yeah. Harta haram saya lagi melihatnya Harta haram harta haram, gitu ada. Ini menarik sekali Perbincangan <laughs> eh, kesempatan ini Ihwan Awat dengan dokter Karisa Dokter Gigi Karisa Grani Mu'alaf yang akhirnya Memeluk Islam kembali ya Revert ya yang sebelumnya Uh, Katolik ya? Kristen, oh, Kristen yeah. ya Kristen. Alhamdulillah 15 Maret Tahun 2020 uh, lalu Akhirnya kembali memeluk Islam Sebetulnya masih banyak, saya juga banyak list pertanyaan Tadinya <laughs> ingin disampaikan <laughs> Tapi beberapa tadi dari kisah perjalanannya Sudah terjawab, mungkin di lain waktu Kita akan bincang-bincang lagi dok, kita Boleh. sudah dikasih Kode sama kameramen <laughs> Waktunya sudah habis dan Insya Allah terima kasih dok kehadirannya ya, sama -sama. Ke studio rahasil, <laughs> terima kasih atas Sharingnya, Insya Allah ini banyak hikmah buat Amin. para pendengar Para pemirsa, terutama mungkin Para mu'alaf atau yang sedang di persimpangan Mungkin yeah. yang mendengarkan <laughs> Kisah dokter Karisa Yang masya Allah, masya Allah ujiannya Tapi tidak sedikit tadi, wah sangat banyak juga Kemudahan-kemudahan dari Allah dok ya Tapi yeah. sekarang masya Allah <laughs> Mungkin kita cukupkan dulu dok, terima yeah. kasih sekali lagi Kapan-kapan kita bisa Bincang-bincang lagi dengan pendengar hasil di sini Atau nanti silaturahim Penyiar kita Mbak Karolin katanya tadi ingin banget ketemu sama dokter Karissa mungkin nanti bisa dengan Mbak Carolin. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Iwan Hawat atas kebersamaannya, sekali lagi semoga kita dapat metik pelajaran dan hikmah dari bincang-bincang di kesempatan ini, saya Riza Rahak bersama kameramen yang bertugas ada Bang Atel dan juga Bang Yusuf dan Bang Neja untuk diri, Subhana mabihamnika, asyidu'allaha ilaha ilaha astagur kuatau bilaik, hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh